Untuk kesehatan seorang Cancer adalah ten of sword ataupun 10 pedang. Secara umumnya, ten of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang dipercaya, orang yang dekat, dan orang yang disayang, sehingga akan mendapat negatif kepada kesehatan dan di sini menggambarkan. Untuk kesehatan seorang Cancer di bulan Juni tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Cancer akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percaya, orang yang disayang, serta orang di sekitar yang membuat kesehatan seorang Cancer akan semakin menurun di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Kesehatan seorang cancer menurun di bulan Juni tahun 2021 Dikarenakan mendapatkan pengkhianatan Yang dimana sini seorang anak menjadi penyemangat Menjadi seseorang yang super seorang cancer Agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus Di bulan Juni tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Strength Secara umumnya, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Cancer di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang anak akan menjadi penyemangat kepada seorang Cancer. Yang dimana di sini seorang Cancer akan bangkit dan berjuang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 dan menghilangkan pengkhianatan yang ia terima. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin. Secara umum, esok pentakel itu diartikan memulai permulaan awal mula, ingin menata kembali, ingin meneliti kembali, ingin mengkontrol keuangan kembali. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Cancer di bulan Juni tahun 2021 disarankan kepada seorang Cancer, baiknya menata menit kembali pengeluaran pendapatan, mengontrol pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan Cancer sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Cancer akan memulai lagi untuk mendapatkan keuangan yang lebih baru di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan memulai menata meniti kembali keuangannya untuk pengeluaran pendapatan. Di mana di sini tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan seorang anak, sehingga di sini seorang anak akan mendoakan seorang Cancer untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan jika kartu strength kita gabungkan dengan keuangan seorang Cancer di sini menggambarkan. Kekuatan di dalam kelembutan hati seorang anak membuat penyemangat dan berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah 10 of one ataupun 10 tokan. Secara umumnya 10 of one itu diartikan merasa hidup terbebani, merasa hidup berat karena merasa ditanggung sendiri yang dimana di sini dikarenakan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan disini menggambarkan untuk karya pekerjaan seorang Cancer di bulan Juni tahun 2021 Karirnya termasuk permulaan ataupun ingin memulai kembali Yang dimana disini seorang Cancer mendapatkan pengkhianatan terlebih dahulu Di dalam kategori karir pekerjaan yang membuat seorang Cancer Berjuang dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Sehingga disini seorang Cancer merasa terbebani Namun di disini akan berdampak positif kepada karir kehidupan Cancer sendiri Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, kari pekerjaan seorang Cancer akan semakin bagus, namun di sini seorang Cancer disarankan berjuang dengan ide cara sendiri, yang dimana di sini mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori pekerjaan yang membuat kesehatan semakin menurun. Sehingga di sini King of Cup yang merupakan saudara ataupun orang tua Cancer akan menjadi penyemangat kepada Cancer. Untuk berjuang dan mendapatkan kehidupan karir lebih bagus lagi, dan jika kartu strength kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Cancer, di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Cancer menjaga dasar yang paling utama untuk bangkit dan memperjuangkan karirnya yang dilukung penuh oleh orang tua saudara Cancer sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan menata kembali karirnya untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah... Ten of Cup ataupun 10 piala. Secara umumnya Ten of Cup itu diartikan bisa membangun keluarga yang bahagia, yang romantis, yang di mana di sini tidak tertutup kemungkinan mendapatkan keturunan. Dan hubungan asmara seorang cancer di bulan Juni tahun 2021 hubungan asmaranya akan lebih bagus, lebih romantis, lebih bahagia di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan untuk seorang cancer yang belum punya pasangan akan bertemu pasangan dan memiliki tujuan untuk melangkahkan ke kejenjang jenjang yang lebih serius yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan yang hakiki dan kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Cancer bersama pasangan di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik of pentacle Secara umumnya, kenaik open pakar itu diartikan seseorang yang dekat dengan kanker, seseorang yang lebih muda dari kanker sendiri, dan di sini menggambarkan untuk kanker yang belum berpasangan akan bertemu pasangan di bulan Juni tahun 2021, yang dimana seseorang tersebut disimbolkan dengan kenaik open pakar, yang merupakan sosok seseorang yang akan menjadi sumber. Kebahagiaan antara seorang Cancer bersama pasangan, ataupun bisa dikategorikan naik open takal merupakan pasangan yang akan ditemukan oleh seorang Cancer untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan akan memiliki keturunan yang dimana di sini naik open takal merupakan pasangan juga yang akan mendukung seorang Cancer dan akan mendapatkan kebahagiaan keromantisan hubungan asmara di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan Hubungan asmara di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang cancer yang menjadi landasan utama kepada seorang cancer bersama pasangan untuk menata kembali. Hubungan asmaranya lebih bahagia dan di sini tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan keturunan di bulan Juni tahun 2021 yang menjadi sumber kebahagiaan, keromantisan hubungan asmara seorang cancer bersama seorang pasangan.